Selamat datang di e-Library Polda, Sumatera Selatan. Setiap pengunjung e-Library diwajibkan untuk mendaftarkan diri sebagai anggota e-Library, sehingga pengunjung dapat memperoleh kartu e-Library. Pengunjung e-Library dapat menikmati fasilitas yang ada di e-Library, berupa buku-buku elektronik digital yang telah terhubung dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, sehingga dapat mempermudah bagi pengunjung untuk membaca buku-buku e-Library Polda Sumsel juga telah memfasilitasi mesin cetak printer agar pengunjung e-Library Polda Sumsel dapat mencetak buku-buku elektronik dan dapat mendownload langsung buku-buku elektronik digital yang diperlukan sehingga dapat memberikan kenyamanan bagi setiap pengunjung di e-Library Polda Sumsel. Diharapkan dengan didirikan e-Library Polda Sumsel dapat memberikan pengetahuan bagi seluruh personil Polri atau ASN maupun masyarakat umum untuk membaca. Membaca adalah kunci dari kesuksesan dan keberhasilan.